siap-siap aja tinggal nunggu waktu channelmu dieksekusi oleh YouTube channelmu akan musnah Assalamualaikum halo guys ketemu lagi di Samgoswe channel sebelum masuk ke materi saya ingin menyampaikan informasi menarik untuk kalian yang baru join di channel ini silahkan subscribe dulu dan buat kalian semua yang nonton video ini, silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Nanti yang beruntung, channelnya akan saya promosikan dengan cara memasang pin di komentarnya. Sehingga komentarnya berada di atas. Dengan harapan, dengan komentarnya saya pin, akan banyak orang yang melihat channelmu dan mau subscribe ke channelmu. sub masih menjadi primadona bagi sebagian youtuber pemula. Cara ini dianggap ampuh menambah subscriber dengan mudah dan cepat Meski udah banyak yang tahu tentang resiko dari sub -for sub ini Tapi banyak yang gak peduli dan masih tetap nekat melakukannya Ada beberapa akibat yang bisa ditimbulkan dari sub -for sub Yang pertama adalah channelmu gagal monetisasi Yang kedua, kalaupun channelmu lolos monetisasi Ada kemungkinan channelmu susah berkembang Yang ketiga, yang paling parah Channelmu bisa dihapus oleh pihak YouTube. Sebenarnya sub for sub itu dilarang nggak sih oleh YouTube? Sub for sub sebenarnya nggak dilarang oleh YouTube. Nggak ada peraturan YouTube yang secara spesifik melarang sub for sub. Jadi sebenarnya sub for sub itu nggak salah dan nggak bahaya. Yang bikin bahaya adalah caranya dan intensitasnya Kenapa saya bilang caranya yang salah karena cara sub for sub yang salah bisa melanggar peraturan YouTube ada peraturan YouTube yang menyinggung tentang cara sub for sub yang salah peraturan yang saya maksud adalah peraturan tentang interaksi palsu YouTube tidak mengizinkan penggunaan metode yang dapat meningkatkan jumlah penayangan suka komentar atau metrik lainnya secara buatan, baik melalui penggunaan sistem otomatis, atau dengan menyediakan video kepada penonton yang tidak menaruh curiga. Poin yang kedua, konten dan channel yang tidak mematuhi kebijakan ini, dapat dihentikan atau dihapus dari Youtube. Aturan inilah yang membuat self for surf menjadi haram, kalau cara yang digunakan menyalahi aturan Youtube. Ini kalau caranya yang salah, kalau intensitasnya yang salah, sub for subnya terlalu sering dan kebanyakan. Misalkan subscribernya seribu, seribu seribunya ini semuanya didapat dari sub for sub. Ini yang salah, ini yang bahaya, karena bisa jadi spam subscriber dan bisa menyesatkan algoritma YouTube. Nanti akan kita bahas di belakang. Kita bahas dulu poin peraturan YouTube yang pertama tadi. YouTube tidak mengizinkan metode yang dapat meningkatkan jumlah penayangan, suka, komentar, atau metrik lainnya, termasuk juga subscribe. Secara buatan, artinya nggak alami, termasuk sub, -for -sub ini kenaan. Karena dia nggak alami, kita nyuruh orang subscribe ke channel kita. Jadi interaksi yang terjadi di dalam video kita adalah buatan kita sendiri, bukan alami. Ini yang dilarang oleh YouTube. Baik menggunakan sistem otomatis, aplikasi sub, -for -sub misalnya, atau bot-bot lain yang sejenis, yang bisa mendatangkan interaksi palsu. Itu dilarang oleh YouTube. Atau dengan menyediakan video kepada penonton yang tidak menaruh curiga. Contohnya gini, kita nyuruh orang, yang nggak tertarik dengan video kita untuk nonton video tersebut, lalu kemudian melakukan interaksi di situ, like, komen, subscribe, dan lain-lain. Ini dilarang oleh YouTube. Lalu timbul pertanyaan, apakah kalau udah terlanjur sub for bisa dimonetisasi? Cuma YouTube yang bisa menjawab, karena beda channel, beda kondisi dan beda data bisa aja channel a lolos monetisasi tapi channel b nggak lolos padahal sama-sama melakukan sub for sub jadi kalau ditanya apakah sub for sub bisa dimonetisasi atau enggak jawabannya ya nggak ada jaminan sub for sub pasti bisa monetisasi nggak ada jaminannya sub for sub pasti gagal monetisasi nggak ada jaminannya juga semuanya tentatif YouTube yang bisa menentukan karena YouTube yang punya data-data dari channel tersebut apakah channel tersebut layak untuk diloloskan monetisasi atau enggak Cuman YouTube yang tahu hal-hal apa saja yang kemungkinan bisa menyebabkan channel yang udah terlanjur sub-for-sub -sub menjadi gagal monetisasi ada beberapa faktor poin yang pertama adalah invalid traffic data-data yang masuk di channelmu dianggap enggak sah oleh YouTube karena melanggar aturan YouTube atau dianggap gak wajar. Poin yang kedua, terdeteksi spam. Contohnya gini: satu HP, satu perangkat, isinya puluhan akun, dan kesemuanya itu subscribe ke channelmu. Ini bisa terdeteksi di sistem YouTube sebagai spam subscriber. Kemudian, poin yang ketiga. Terdeteksi melakukan kecurangan. Terdeteksi kecurangan dari mana? Dari sumber trafiknya. Buat kalian yang pernah subversif -sub pakai aplikasi dan belum mengajukan monetisasi, silahkan cek sekarang di analitik channel kalian. Cek di traffic internal, kemudian kalian lihat di situ ada yang mencurigakan enggak di situ. Kalian pakai aplikasi apa dulu waktu sabar Ada nggak tertulis di situ? Kalau nama aplikasimu atau pengembang aplikasi sabar yang kalian pakai ada di traffic eksternal, maka hati-hati, itu akan terdeteksi oleh YouTube sebagai sebuah kecurangan. Sekarang bahaya yang kedua, oke lah, channelmu lolos monetisasi, udah sabar sabar pakai aplikasi dan lain-lain lolos monetisasi oke okay, berarti kalian beruntung monetisasi channel bukan jaminan sebuah channel itu aman dan merdeka karena setelah monetisasi channelmu bisa jadi sulit berkembang dan sulit menemukan penonton penjelasannya gini kalian sub for sub dengan si a channel kalian misalkan channel tentang gaming Si A ini sebenarnya nggak tertarik dengan konten gaming, tapi karena kalian ajak server sub, sub, kemudian dia subscribe ke channelmu meskipun dia nggak tertarik dengan konten gaming. Nah, ketika kalian upload video terbaru, si A ini kan akan dapat notifikasi, atau video kalian akan nongol di berandanya si A ini tadi, karena si A nggak tertarik dengan kontenmu. Dia nggak tertarik dengan konten gaming, ya. Notifikasi itu akan diabaikan begitu aja. Videomu, ya, di-skip gitu aja, nggak akan diklik, nggak akan ditonton. Kalau udah begitu, berarti kerja si algoritma ini sia-sia. Algoritma nggak berhasil mempertemukan videomu dengan penonton yang tepat. Kalau kebanyakan subscribermu hasil dari server SAP, maka kejadian seperti ini akan terus terjadi di channelmu. Kalau channel udah sepi karena sub 4 tapi masih bandel, masih melakukan cara-cara yang curang, ya siap-siap aja, tinggal nunggu waktu channelmu dieksekusi oleh youtube, channelmu akan musnah. Maka dari itu, buat teman-teman youtuber pemula, sebisa mungkin jangan melakukan sub 4 apalagi pakai aplikasi. Nyari subscriber tuh nggak cuman pakai sub for sub banyak cara yang bisa dilakukan yang lebih aman, yang lebih bagus untuk perkembangan channel kita. Tetap semangat berkarya ya, ingat, semua orang bisa jadi youtuber dan semua youtuber bisa sukses, termasuk juga kamu. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah, share video ini agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat dan barokah. Thanks for watching. See you on the next video, Insya Allah. Assalamualaikum.